Baiklah, para sahabat, setelah libur kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kakak pertama bersahabat ya, di hadangan spesial nih dari dedek dan kakak bilar. Dan postingan kakak bilar ini diunggah kemarin, bersahabat di akun Instagram pribadi miliknya yang membuat kita semakin bangga. Dan kita lihat juga di postingan, dedek lesi sekejorah yang mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih yang bikin gemes di ya dan dalam postingan. Ini kita salvo banget sama baju yang dipakai oleh mereka nih persahabat ya Yang tentu ini baju kapal nih Wow Masya Allah banget luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia pokoknya untuk idola kesayangan kita Dan berikutnya juga diunggahan Dede Alessi Kejora nih persahabat ya Ini luar biasa bikin salto sama perutnya Dedek Lesti ini Masya Allah luar biasa Dan tentunya merasa bahagia Dede Alessi Kejora Alhamdulillah cepat dikasih keturunan ya mudah-mudahan selalu sehat untuk baby L nya dan budanya juga amin dan kita lihat juga di postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif salah satunya dari akun Siti Liza 2013 nih berkomentar gemas Bayut nggak sabar lihat baby dedek masya Allah luar biasa sahabat ya dukungan selalu banyak dari orang-orang baik dan kita doakan mudah-mudahan dedek Lasti dan kakak Bila selalu diberikan kesabaran dan kesehatan. Dan mudah-mudahan juga kita tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk idola kita. Selanjutnya juga persahabat ada unga terbaru dari ayah kejora yang di akun Instagram pribadi miliknya ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih <laughs> luar biasa juga nih ayah kejora menginfokan ya persahabat ya untuk para ibu-ibu yang mau cepat hamil ya, kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora rahasia sukses hamil dalam 40 hari makan kurma muda dan minum air buat zuriat selama 40 hari. Order Edmira Anuskor P. Putri Agen Kurma Asli Arab, kata ayah ya. Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan terus untuk usahanya ayah kejorah dan selalu dipermudah. Amin, Ya Rabbal Alamin, dan bahagianya ayah kejorah persahabat ya sebentar lagi juga akan menimang cucu nih. Masya Allah, doakan selalu sehat dan doakan selalu bahagia untuk keluarga besar, Lesti, maupun Rizky Bilar. Dan berikutnya, di sini ada momen yang diunggah akun Sundala putin Skor Pilar di persahabat ya, meripos kembali unggahan di channel YouTube-nya Kak Aurel Hermansyah. Masya Allah, juga Persahabat, ya, baru tahu ini tentu harus kuat-kuat iman Persahabat, ya, Dedek Lesti menyampaikan tentunya. Persahabat, ya, jawaban dari pertanyaan Aurel yang bertanya kebiasaan. Di pagi dan sebelum tidur pesabat ya Lesti pilar Kebiasaan Lesla atau dedek Lesti Dan kakak Bilar sebelum dan bangun tidur Ini bikin pengen banget pesabat ya sweet banget nih Lesti dan Bilar Sebelum tidur apalagi kakak Bilar Ini selalu ciumin dedek Lesti ya. Masya Allah banget Sebelum tidur dan bangun tidur Kakak selalu cium dedek Lesti kejora. Dede Lesti tentunya harus cium tangan persahabat ya Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia Untuk Dede dan kakak Bilar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan persahabat ya Yang jomlo kuatin iman ya Pokoknya harus dicium sampai kameramenya gemes katanya tuh <laughs> Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans ya nih dari akun Baby Oton yang megang kamera ikut baper, woi katanya tuh masya Allah banget ya dan kita lihat juga di diunggah berikutnya ini momen yang luar biasa juga di pasti ketika kasih tahu kehamilannya kepada kakak Bilar ya ternyata Rizky Bilar ini bahagianya luar biasa nih ketika mendengar Dedek Lasti menyampaikan bahwa positif hamil ya masya Allah luar biasa pengen nangis banget ya Alhamdulillah secepat itu persahabat ya kakak dan Dedek dikasih keturunan luar biasa mudah mudahan selalu sehat untuk BBL L-nya. Diunggah oleh akun Leslar Love underscore, kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut. Baru diceritain aja ikut haru, ngebayangin ekspresi pilar pas dikasih tahu Dedeh hamil. <laughs> Masya Allah banget ya dek waktu itu direkamkan. <laughs> Kalau direkam jangan lupa diposting. Masya Allah banget ya pasti kita akan mendapatkan kejutan dan kabar baik dari idola kita. Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga Ini ada momen spesial cinta abadi Leslar Ya Masya Allah makin terleslar-leslar nih kita semua Kalau lihat cinta abadi Leslar Para sahabat, ya yuk dukung penuh untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Dan tentunya keunggah berikutnya para sahabat, ya Kita lihat juga nih ada momen yang luar biasa Ketika kakak Bilar lagi les perut Bunda uturnya ya Masya Allah Dan tentunya kita mendapatkan kabar juga Bahwa kakak Bilar sudah siapkan jadwal Untuk Bemimun ke Turki Persahabat ya Beserta tim dan keluarga besar Mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya dimudahkan Dan kita masih menunggu kejutan bahagia Yang akan diberikan oleh idola kita Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar Dan kita juga selalu persahabat ya Sama BBL Sampai